Ya, Piramli ya Ragam Piramli Atau di sini ada sebuah filmnya Yaitu Minta Nombo Eko Nah, saya tak faham juga nih Bagaimana ya Nah, langsung saja guys Saya sudah penasaran sekali Saya seumur-umur kayaknya baru pertama kali ini ya Nonton film daripada Piramli guys Kebanyakan istilahnya saya menonton itu Saat Badrisha Laudin ini membahas tentang Piramli Dan juga ustad-ustad yang lain Yang istilahnya menceritakan pesan apa Istilahnya yang disampaikan oleh Ramli dalam sebuah filmnya. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Tuan-tuan pulang menonton sebuah film komedi yang diberi nama Minta Nomor Eko. ketawanya lucu. Oh, apa, oh, apa nih? Di hadapan lagi masih kuda merah diikuti oleh Oh kuda balapan kuda. Bisa nggak? Dan sekarang kuda merah masih depan, dengan tadi sangka sangka kuda apa itu, kuda, nomor kuda pusing sedang memotong kuda merah Kuda pusing lari berasap tumitnya, keluar berabu rabuk kuda pusing nomor satu, kuda pusing kuda pusing nomor satu, nomor dua kuda merah, nomor tiga kuda kelabu nomor empat kuda hijau lima. Tengok, aku beli 829, dia keluar 827, apa lah nasib aku Ini kayaknya nomor ini ya, minta nomor Eko. Ini lagunya asik banget ya, jadul banget. Tetetetetetetet. Oh, udah lama, berarti lagu itu udah lama banget ya. Hey, hey. Allah oh, ngorok bantuan. lah itu kayak gitu. Badak berendam bangunlah. <laughs> Nanti di Diam diamlah ramliang. aku sedang mimpi nih ya. Hey, mimpi boleh cakap. <laughs> aku mimpi boleh cakap, tapi tak boleh buka mata. Tunggulah sekejap. Dekat-dekat habis nih lah. Hah? <laughs> Hah. Apa yang kau mimpi, apa yang kau mimpi Aku mimpi kononnya ada satu orang yang mati Satu orang angkat di depan Dua orang angkat di belakang Kalau orang mati mesti kosong Satu orang di depan mesti satu Dua orang di belakang mesti dua Ini mesti satu, kosong, dua Tak boleh lari lagi Dua kosong empat pun boleh jadi Macam mana pula Satu orang angkat di depan berarti ini kalau di Indonesia kayak nomor togel gitu ya berarti aja dua kaki dua orang enggak di belakang empat kaki mesti 204 empat kalau engkau tiga engkau tiga tapi aku satu kosong dua mesti 204 102 empat satu mesti 204 koma empat kalau engkau satu kosong dua dua oke dapatnya ya guys sudah dapat seribu ringgit gitu kan mak ini masih tamputi ya hey, baru Rami. sadar apa kabar dek kabar baik sudah makan belum siapa di abang abang Rami oh, nak nunggu berapa satu nol dua berapa sepuluh ringgit dek oke okay. Safia Safia <G busuk> Cantiknya Nah, ini duitnya dia. Nah, nanti kalau nombor ini naik, kita eh na na na na mai ya T Tolong cikkan sikit, tolong cikkan Aduh, berkan. Beli nombor eh. 204 204 204 204 kosong batu 204 204 204 204 sial ceritanya ya 204 Dua kosong empat. Dua kosong empat. Masa Allah. Cantiknya badan. Dua kosong empat. Dua kosong empat. Hidungnya terletak. Dua kosong empat. Dua kosong empat. Hai, dia kenyit mata sama aku. Empat kosong dua. Oh, jadi lupa Di balik sama dia 402 402 402, 402, 402, 402. 402. Apa kabar Abah Radin? Apa kabar 402 Abang Radin nak beli nombor berapa? 402, 10 ringgit 402, 10 ringgit? Iya, okay. nomor 10, 402 ringgit Berapa eh? Bukan, bukan 402, 10 ringgit Oh <laughs> Di 40, eh, eh, 40, eh, 40, Sabia. 42, 402, Sabia. 402, Sabia. 402 Oke okay. 402 Cik, Sabia, Iya Kalau nomor kita ini naik Nanti kita kawin, ya Iya lah, kalau nombor kita naik, nanti kita kahwin, eh, darling? Darling! yee <laughs> Hari ini ada hari okay. kedua dalam pertandingan. Banyak kuda-kuda luar negeri masuk bertanding sama ke-100. sekarang mereka, Terus, sekarang, mereka berlatih. Oke, oke, oke, oke, berlatih. Yang diikuti oleh kuda Arab, paket, di belakang ya. kuda Turki, di belakang sana kuda Afghanistan, dan di belakang sekali yang di belakang sekali. Kasihan, kuda tunggu. Kuda Jerman masih depan, oh, di depan, kalau ini di hutan. Sekarang, kuda Jerman masih di depan, gak tapi ke sekarang ini banyak. Oh, berarti, banyak, berarti sangat ini sangat ya, ah, balapan kuda, ini ya, saruan berarti ya kan? Oh, kuda Jerman sedang di tengah. Oh, tak sangka, sangka, satu kuda itu. kuda, kuda kipang banyak. kuda kipang masuk di celah. Kuda kipang masuk di celah. kuda kipang. Ada kuda kipang ya Allah. Jerman ikut akan sampai nomor nomor 2 Jerman 204 padahal 204 memang aku daripada rumah aku sudah nak beli 204 bila perempuan yang cantik sudah kenyit patah sama aku 402 Nasib aku Benar-benar si nasib aku ya Aku macam bila lah nak kawin, Alah tak jadi Aku nak kawin tak jadi Memang tak ada judul kau kawin sama siapa. Alah Alah Alah Mimpinya berarti bahagian Eh. number Hmm. Empat Empat. Hmm. Apa. Empat Apa ini? Empat Ayalah nombor, bagi nombor Ada nombor Ada nombor Ada nombor Ada nombor Uh, ketupat, ketupat, ketupat Pala otak kau ketupat nah. <laughs> Nenek okay. Oh Nenek Nenek Oke okay, kenapa Kalulah betul mimpi saya tadi Nenek Tulunglah kasih, naik nomor saya yang bagus Nenek, kalau nomor saya naik, nanti saya mau kawin sama Sapiah Kalau nanti saya kawin sama Sapiah, nanti saya jemput Nenek makan kenduri, Nek Hai cucuku Nenek Apa hajat panggil Nenek kemari? Nek, saya nak minta nomor ekor, Nek kalau mau minta nomor ekor, mesti bayar pengkeras Pengkerasnya apa, Nek? Sepuluh ringgit cash Sepuluh ringgit? Sepuluh ringgit ini nak bagi nak buat apa, Nek? Nenek nak tikam ekor Hai? Nenek pun pandai tikam ekor? Nenek juga tai judi macam kau, Radit Nomor ekor berapa, Nek? sembilan kosong sembilan sembilan kosong sembilan nek iya yeah. nek kalau nanti ramli datang sini nenek jangan kasih ini nomor nek ya apa pasalah sebab dia mau potong jalan saya nek dia mau kawin sama sapia baiklah terima kasih lah nek ya selamat tinggal nek ya saya balik Diki Bulin. <laughs> Iya sih kalau malam dulu-dulu-dulu kan gelap banget guys ya Boleh bikin modal 909 909 909 Shafya Abang tengok Shafya pagi Lalu ini jatuh Terima kasihlah lah, darling. Darling nak beri nombor berapa? 999. Wah, salah lagi. 999? <tuk> ya. 999. Ya. Salah, salah lagi. lagi, guys. Sabiah, kalau nombor ni naik, kita nanti kawan ni. Saya sudah janji sama Nenek di bawah pokok bulu, saya mau panggil makan kendiri. Silahkan tinggal Aduh. Oh, <laughs> Apa khabar dek? Khabar baik Nombor berapa dia tu <laughs> beli tadi? Nombor 999 999? Mm hmm Eh apa pula nombor tu boleh bertukar. Abang Ramli tak nak beli nombor. <laughs> abang Ramli tak mahu hari ni dek, hati tak sedap. Belilah 909 ke, berapa ke? 909. Hmm. Eh. Nombor itulah yang abang Ramli beri pada Radin di bawah pokok buluh. Nombor tu nombor merah, tak boleh <laughs> naik. <laughs> Jadi abang Ramli tak mau main? Tak endah. <laughs> Oke, okay. ini bakalan keluar pasti 909 guys. Ini adalah yang penghabisan di Selang Mocat Club di mana kuda-kuda perbendaan sedang mengambil tempat masing-masing mereka sedang beratus. Sekarang mereka ini sekarang diharapkan sekali kuda pasti, kuda okay. pasti yang di belakang sekali kuda kuda pasti, kuda pasti diikuti oleh kuda batu, kuda batu di belakang sekali kuda dunia. Kuda pasti masing-masing. Ramai banget ya. Allah zaman dulu loh guys. pasti depan lagi, pasti pasti oleh satu Dari dalam keluar, kuda apa itu? Oh kayu, kuda pasti. kuda kayu, menang ya, menang. Sembilan, 9, 9, toh, 9, toh, nomor <laughs> udah kayu, <laughs> kayu <laughs> <aku> dapat, 909 <laughs> memang ini nomor aku dapat ini kasih sama aku dibakar pokok kulu bila aku pandang sudah jadi 99 Aduh! Ya Allah! Ya, adik Aku ingat Mari kita pergi cek rumah Dukun Dan Tok Dukun mesti boleh bagi nombor yang baik okay, Oh ya, pergi Itu betul. Mari kita pergi rumahnya Tok Dukun Mak Yung Engkau tahu rumah dia? Tahu hmm, Mari kita pergi sekarang mari. mari kita pergi ini dukun guys. Oke. Okay. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. <laughs> Dia tak dengar. Dok. Oi, Dok. Tunggu. Tunggu. Oh. Sabar tu, sabar. Den. Dia dah naik Sejang tu. Sekejap ni, kejap ni. Aku keluarkan 50 sen, Den. Ya. Eh. Jatuh lagi duit aku. Duit Datuk jatuh tu. Ah, duduk, duduk, duduk. duduk. <laughs> dah lama duduk. Dah berpeluh-peluh kita. Apa hajat kamu berdua datang kemarin ni? <coughs> Saya datang di sini nak minta nomo ekor tu, nomo ekor. Ya. Hmm. Kamu berdua ni berani tak? Siapa tu? Saya. Oh, saya berani tu. Saya tak pernah takut, daripada kecil-kecil tak pernah takut. Kamu nak ke mana? Di tepi sebuah perigi. Dekat satu kubur orang mati dibunuh orang oh, mati dibunuh? hmm Eh. ee eh, eh, eh. takpe jangan takut aku ada takpe aku bukan takut cuma aku tak berani aja hahahaha <laughs> siapa tu dia berani tu? hmm kalau kamu berdua berani mari ikut aku tapi mana tu? pergi di tepi kubur orang mati dibunuh nak pergi juga. ha sekarang ni tu? Sekarang, sekarang Besok tak boleh? Besok dah lain nombor <laughs> Apa boleh buat? Nak kena pergi jugalah Okey Ni pergi Saya tak boleh jalan dulu tu Eh, kau jalan dululah Datuk jalan dulu Nanti kalau saya jalan dulu sesat <laughs> Aku nak ikut belakang lah Eh, macam eh, mana? Ya. Kau jalan dulu Kau jangan dulu Aku tak boleh Aku nak ikut belakang <laughs> Ay Allah! Neeeee! Mati bunuh tu ah, Ii Mati kena Bom Bom apa? Nanti ayatnya Datuk akan kepada kamu berdua Dan kamu hafal betul-betul Hantunya nanti datang dari ujung sana Terus naik kemari Dan diberdiri disini Apabila hantu terjun ke dalam perikiputa ini Kamu berdua terekam begini Begini tu Ha dan terus minta nama Eko. Paham. paham toh? Paham? Paham? Doa? Doanya dihafalkan di sini. Tak boleh. Kena jauh sedikit dari sini. Dekat situ. Jalanlah. Jalan lah Tidak ada yang perlu. Eh lah, Silakan. Toh? Hmm. Kamu berdua duduk di sini. Jangan bergerak-gerak. Gini, ikut apa yang ada Tuh! Oh. Chikau, chikau, ah, chikau, chikau, i Chikau, chikau, ah, chikau, chikau, chikau i Eko, eko, ah, eko, ko, eko, eko, eko, ah, eko, eko, i Hahaha, harap! ini, Hilang gigi tinggal kusi Hilang <hihihi> gigi tinggal kusi Boleh kau apa pala ya, nih boleh Oleh to? Bole to pengerasnya berapa? Pengkerasnya tak ada Tapi kalau kamu dapat nemu eko Kasih dengan aku sama oleh itu Boleh, boleh Tuh, mari kita sama-sama hafalkan ayat itu oleh. oleh baca? Aku tak berani <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Eh, apa saja kau nih Aku tuh pengajar lah Surah mari kita hapalkan Anilah Cekuk, cekuk Cekuk, cekuk, Eko ah Eko ha hi gusi pu ah ah ilan gigi tinggal gusi cakau cakau buh cakau Oi ini, ini kayaknya bukan hantunya deh mas hantunya gini <tip> apakah itu jamban, guys? <mulik> Malah difoto sama biar belinya <mulik> mati. <mulik> <tik> Ini dukun, ngapain? Oh, Oke. Okay. Apa yang kau takut aku praktis main makyung dah. Guru semangat terperanjat tu. Eh, eh, berapa nambuh kau dapat? Belum sempat dapat nomor, tu. Ah. Datuk bilang, ah. hantu itu masuk dalam perigi. Hmm. Saya tunggu, saya tunggu. Hantu belum masuk. Tapi hantu tu tertenggek saja. Tertenggek? Ya, yeah. hantu apa tu? Barangkalian hantu tinggi tu. macam eh, mana rupa dia? Rupa saya tak nampak. Tapi apabila Ramli petik tu kamera, hantu tu menjerit yeah. Haa tu dia? Ini dia gambar hantu tu, Tok Saya baru cuci, Tok Haa Ni kalau tak salah macam rupa Pak Leman ni eh. Pak Leman mana pula, tu? Pak Leman yang jaga kubur tu Tok. Tok, muka hantu boleh menyerupa macam-macam, tu. Benar, tu, benar Betul Baik juga itu muka hantu tak menyerupa muka, dia tu. Kalau menyerupa macam muka aku aku, aku sambo kau. Janganlah begitu tu. Katanya kalau dapat nomor ekor tu bagi dua. Eh, jangan jangan Pak Lim ni biar hantu tak. Dia boleh jadi, tu. Eh mari, mari kita pergi rumah ni. Nak bagi juga lagi. Ah, mari. <tuk> mari lah. Okey. Eh, aku tak nak badilah. Muka Engkau... aku ni ikut. Iyalah, hendaklah. Eh, tak boleh aku oh, nak ikut perangai aku. <tuk> <tuk> Aduh Kilat tampaklah oh, begitu besar. Aku tak pernah tengok kilat begitu Aduh. Assalamualaikum, Pak Leman. Waalaikumussalam. Naiklah. Aduh Apa khabar Pak Leman? Khabar sakit sikit. Sakit apa? Tersampuk. Macam mana yang boleh kena sampuk ni? Ceritanya begini, tok dukun. Saya sakit perut ah, ah, ah, ah. Nak pergi ke sungai, nak buang air besar mm, mm. Sampai dekat perigi buta, mm. sakit sangat mm, mm. Saya teruslah naik di perigi buta mm, mm. Datang kilat, bukan main besar mm. Saya pun terus terperanjat mm, mm. Hilang semangat-mangat saya okay. Jadi okay. yang bertenggi ada pergi tadi, Pak Liman Saya lah <laughs> Kenapa aku Dukun ketawa? Itu bukan dekilat Pak Lehmann hmm. Lampu kamera budak-budak ni Tadi budak-budak berdua ni nak pergi minta nombor ekor kat Pergi Buta tu Jadi, yang bertenggek kat Pergi Buta ni Pak Lehmann lah Sayanglah <laughs> Nombor ekor punya pasal <laughs> Ya Allah ekspresinya itu loh yang bikin ini Udah selesai ya Allah Oke okay, guys sudah selesai videonya Dan Asli ngakak banget sih ya Allah Lucu banget sih Asli lucu banget Dan apa ya Kocak ya teman-teman sekalian Yang kita tonton itu banyak lawakan-lawakan Yang memang ya kayak gitu gitu Alami gitu guys dan peran daripada P.Ramli ini memang bagus banget sih, keren banget, dan yang temennya juga tadi juga lucu ya Dukunnya di akhir-akhir ngakak juga Oke ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, share, komen dan subscribe nya. Jangan lupa juga komen ya. Gimana istilahnya ketika teman-teman menonton video ini kocak nggak ngakak nggak langsung saja komen di bawah. Siapa yang sudah nonton berkali-kali kalau saya baru pertama kali ini tonton guys. Jadi ya seperti itu dan saya merasakan bahwasannya film ini sangat-sangat lucu seperti itu. Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.